Ya, kita masih di Bandung. Eh. Uh, oh ya. Kita mau masuk ke hotel dan ceritanya sih planning buat nge-review ya dari kita, dari vlog gitu. Cuman dia bos kagak ya yang... review. Are you ready? Si. <laughs> Tanggung oh, untung nggak ada orang. <lacht> oh, deny. Gak mungkin kayak gitu. Akses Akses oh, iya. Jadi ternyata kayaknya belum berkeskeregistrasi sebagai <lacht> <lacht> karyawan. <Tidak>, Terus <ternyata. lacht> Tarik bos. Akses kita diudahi, ya Tarik. Akses Oke Suka -suka. Masuk kotik Yo, balik lagi sama gue ada ini, gua akan menge kamar kita di hotel Ibis, Bandung okay. Kita lihat kamar mandi, ya nah kamar mandi itu yang paling penting kan enggak penting banget nah kita lihat di kamar mandinya ada apa, -apa. ya iya ini kita dapat sabun satu yang untuk cuciannya ada tempungan buat apa oh, ini buat plastik ya buat bong sampah atau apa ini pokoknya kita nggak mau basah pakai ini the so, worst Tau ini buat apa? Buat minum Ini lamponnya juga ini ya. eh, ngapain dilihatin, <laughs> Pak? Bukan <Okay>. bisa dilihatin, Pak? <laughs> biasanya bisa duduk Oke, okay. okay, duduk Ya, biasanya kalau suara gua nggak jelas sorry ya Gua nggak pakai mic Mic-nya ada di Boko wah. Kemarin bukanya <laughs> Yang desainnya orang tidak, ya? Oh, itu oh, sambun ada, ya, ya. sambun Sambun, sama Sambunan sambun nggak, sambun. Oh, bot itu sabun temen. yang tadi itu enggak cuci tangan kali ini. Kayak eh. nah, ini powernya so biasa ya. So Orang biasa. Kebayang ya kalau lu bayar 1 juta buat ini ya? kan. <tuk> kayaknya gak ada yang buat manfaat di ini Oh, itu anduk. Oh, ini bukan bukan buat anduk. Aduh, oh, kampungan sekali gini kita. Ini kayaknya buat apa namanya, kepala, Eh, keset. <tuk> Bu muka <mana> keset kali. Ini itu apa dong? Buat ini kepala. Buat kain kepala buat rambut. Oh. Jalannya ya, kan oh, gitu. oh. ada dua ya? ada dua. Anduk. Ya, ya. ya kita lihat aja ada apa lagi. Sih. Kasur dua ya? Kasur dua. Yeah. Jelas dua ya? Gak terumbu, uh. pemandangannya, luar binasa. Kurang, kurang, nggak bisa lah. bisa, ini harus tapi ada di Bandung. Ah, di sana. gila. Pemandangannya luar tidak ada. Pemandangannya perumahan. Yang mau nonton silakan, nonton. Silakan. Oh, uh, kita dapat setidaknya dapat sampingan gunung. <laughs> kan sudah bagus. Gunung Fuji? Eh, oh, ini buat lampu aja. Coba lagi. Enggak ada. Ya. Ah. Ya, lumayan. Santai, buat bersantai bermain tapi mau buat mengatikan pemandangan. Nah boleh gratis dua ember mineral. oh mineral eh mineralnya pakai botol kan? Lumayan beruntung buat lo. Nah, berlut, berlut, berlut. Yang lainnya apa? Itu safety case tempat ya tempat pengaman safety case. Nah, berangkas, oh disini kita ada debat berangkas satu Ya berangkas biasanya disini hmm. satu buat mempenuhi barang berharga Jangan lupa, disini kita bisa adaikan kopi dua Sisanya teh Nah ini yang suka teh hmm? Ini awah kan Yang tongci apa yang ini String ini gula kayaknya, kaya gula creamer tapi pasti ada gula kita dari. ada gula putih yang kebanyakan ada gula kaya kita disini dapat 12 gelas, produknya acm yang strip dari <gharusnya> batang es kita <tronas> dapat pemanas airnya, ini kita mau airnya. air, ya. air nah? pemanas. Ya, kita bisa masak air langsung tidak lupa dapat gula oh, ya, ada gula kecil lumayan, lumayan dingin itu udah oke ya nah ini kita dapat kemarin kecil nggak terbanyak lumayan kemarin aku dua tiga ya cukup banyak sorry ke jangan lupa ini paling penting nah kalau biasanya kan ya ada pasti lokal cuman kalau udah ada pop nongkit tuh lumayan banyak juga transmision jelas ya jelas kenapa <laughs> <laughs> sekarang miliknya terus <laughs> Betul, anyway, ini harganya satu juta lebih alhamdulillah kita dapat diskon dari berapa dua ratus sekian ya iya 200 ratusan lah nah mau kalian buat kita tunda ah demikian review kamat dari buat jangan lupa share kemarin supaya orang, -orang berita tahu dan, kalau kalian ingin mengikuti terus, jangan lupa subscribe. Ditunggu ya. Bye.